Bangsa Israel merebut kota Yeriko, Rahab diselamatkan. Yosua 6 ayat 1-5 ayat 20-21 ayat 25 Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa Haruslah kamu mengelilingi kota itu Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja Demikianlah harus engkau berbuat enam hari lamanya Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak yang nyaring maka tembok kota itu akan runtuh lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Demikianlah Rahab, perempuan Sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Jericho.